Hai hai hai Peristiwa aneh terjadi di taman safari yang terletak di Rongcheng, Provinsi Shandong, China Seekor harimau Siberia memakan harimau benggala putih yang tergolong sebagai hewan langka Para pengunjung taman yang menyaksikan kejadian itu pun sangat terkejut Pertama-tama saya mengira mereka sedang bermain Namun ketika mereka menjatuhkan harimau putih itu Dua harimau Siberia lainnya ikut menarik kaki harimau yang dimangsanya Dan beberapa harimau lain menggigit lehernya kami tidak menyaksikan ada daging di wilayah itu dan harimau-harimau Siberia itu tampak lapar. Peristiwa ini sangat mengejutkan, ujar salah seorang pengunjung. Para petugas marga satwa menampi klaim yang menyebutkan bahwa harimau Siberia itu memangsa harimau putih. Mereka hanya mengatakan harimau Siberia itu menguji kemampuan berburunya. Peristiwa itu cukup mengenaskan karena kedua hewan yang berseteru adalah hewan langka yang terancam punah. Harimau Siberia sendiri adalah harimau terbesar di dunia yang tidak pernah akrab dengan spesies harimau lainnya di alam bebas. Bila mereka melihat adanya spesies lain atau musuh yang menyerang wilayahnya, harimau besar itu tidak sungkan untuk menerkamnya. Mereka bisa saja mengais daging harimau bila sangat lapar, namun pada umumnya mereka tidak menyukai daging hewan karnivora. Harimau Siberia jantan juga terkenal sering menerkam harimau kecil lainnya. Namun, kelakuan itu dinilai akan membuat harimau betina semakin garang. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dari semua subspesies yang berbeda, harimau Siberia paling sedikit berinteraksi dengan manusia. Habitat mereka yang tidak ramah adalah sahabat mereka. Hal ini dikarenakan manusia jarang berbagi ruang yang sama dengan kucing-kucing ini. Faktanya sebagian besar serangan harimau terjadi karena pemburu berhadapan atau melukai kucing ini. Dalam beberapa kasus, harimau yang terluka atau kelaparan akan menyerang manusia tetapi ini jarang terjadi. Seperti kejadian di mana Eduardo Serio yang seolah memiliki nyali dan nyawa ganda. Bagaimana tidak? Saat dia bercanda dengan kawanan singa putih, seekor macan tutul mengintai dan siap menerkamnya dari belakang. Namun aksi macan tutul digagalkan seekor harimau besar. Bagi Eduardo Serio, merawat kucing-kucing besar menjadi pekerjaan rutin. Sebagai staf kebun binatang di Meksiko City Meksiko, setiap hari dia merawat dan membangun ikatan emosi dengan singa dan harimau. Dalam sebuah rekaman video berdurasi 2 menit yang diunggah di media sosial, nampak seekor macan tutul yang diberi nama Dharma mengendap-ngendap di belakang Eduardo. Eduardo yang sedang bercanda dengan kawalan singa tak menyadari kehadiran macan tutul yang tiba-tiba berlari kencang dan siap menerkamnya. Beberapa meter sebelum macan tutul melompat dan menerkam tengkuk Eduardo, seekor harimau besar yang diberi nama Aztlan mencegat dan menghentikan aksi macan tutul Dharma.